Laga Rans Nusantara FC melawan Persib Bandung Pekan ke-25 BRI Liga 1, berakhir dengan kemenangan telak Persib Bandung 1-3. Pertandingan dihelat di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Hari Minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023. Bintang andalan Maung Bandung, David Da Silva membuka keunggulan Persib melalui tendangan penalti pada menit ke-7, setelah Da Silva dijatuhkan back musuh, meskipun di luar kotak penalti dekat Gawang Rans. Ciro Alvis menambah keunggulan pada menit ke-35, setelah memanfaatkan umpan dari tendangan bebas yang dilakukan oleh Mark Glock. Kedudukan 2-0 bertahan sampai babak pertama berakhir. Pada babak kedua, Persib Bandung menambah keunggulan pada menit ke-54 berkat gol bunuh diri Vinky Pasamba. 3-0 Persib memimpin. Rans mencetak gol memperkecil ketinggalan melalui sundulan Yanis Bombo menerima umpan silang dari Edo Febriansyah, kedudukan 1-3 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan.